Azara Putri Dania, pebulu tangkis muda berbakat Indonesia, meninggal dunia pada hari Senin tanggal 27 Februari tahun 2023 karena sakit kelenjar getah bening yang dideritanya.